Enggak, saya cepat. Saya senangnya sih medisnya kan, mata hmm. itu menyenangkan bagi saya. Gitu. <tuh> bicara sama Pak Menteri ini, nih, Pak BGS ini hmm. sangat menarik. Deh. Cara mikirnya kan agak uh, di luar jalur kita ya, maksud ya, saya. Ya. Dan beliau kan bukan orang kesian tapi bisa masuk dengan berbagai pemikiran. Saya ingin ngobrol sama beliau sih sebetulnya. Hmm. tertarik juga dengan suaranya ya. susah nih apa kesempatannya. Cuman, ya itulah, saya sangat Uh, tertarik, dia berpikirnya, dan cara kerja dia yang luar biasa. Ya. gini aja, sebetulnya kita jangan pernah uh, mikir bahwa penugasan itu adalah uh, jadi dimanapun juga. Gitu, semuanya bagus. Saya jangan pernah menganggap bahwa saya dibuang, lah apalah di apa namanya, uh, dapat uh, yang uh, kerjaan yang kurang, kan ada jabatan-jabatan yang... Yang katanya prestisilah ya. Yeah, yeah. Karoren ban, ya takut takutlah. Semua karoren tuh pasti ya 1 satu katanya gitu. Nah, jadi kita itu dikasih kebebasan untuk memilih uh, mata pelajaran mana yang kita sukai. Hmm. Kita bisa selesaikan. Jadi misalnya saya di kelas satu SMP, saya udah selesai kelas tiga gitu. Jadi oh. akhirnya saya uh, pelajaran saya saya selesaikan sampai kelas tiga. Hmm. Kemudian yang lain-lain yang nggak nggak gitu saya senangi, saya ikutin aja gitu selama tiga hmm. tahun gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, Saya ya. saya Dr. Gunawan Setiadi Bus dari podcast secara jauh Tentang obrolan orang-orang kesehatan Jadi podcast ini membahas masalah kehidupan dan kesehatan secara umum Nah pada kali ini Kita mendapat tamu kehormatan Dr. Untung Susino Sutarjo M.A.R.S.M. Master Delukat administrasi rumah sakit uh, beliau sebelum di jabatan fungsional adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan jadi karir puncak sebagai pegawai negeri adalah enggak oh, tahu juga nanti kalau ada yang lain tapi ini sebagai pegawai negeri adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Assalamualaikum Pak untuk Waalaikumsalam silakan uh, ya silakan Menyapa viewer atau... Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, saya namanya Dr. Untung Susiano, Mkes Pak, bukan. Mkes ya? <laughs> oh, Oke, okay, maaf, maaf. Mars. Tapi memang MKS-nya, namanya belakangnya ada MMR, jadi Manajemen... Oh, magister uh, Manajemen uh, Rumah Sakit. Oke, okay. maaf, maaf. Ya uh, terima kasih bisa diundang di dalam ini di dalam podcastnya Pak Gunawan Ini kebetulan Pak Gunawan juga senior saya Dulu Pak Gunawan ini uh, Para puskesmas sebelum istri saya Saya kebetulan pindah ke Paloh Ikut-ikut <gih> istri <gih> Beliau itu uh, dokter sebelumnya Jadi uh, kita menggantikan lah. selama Setahun kemudian pindah ke Sungai Duri Eh, tahun lebih ya, dua tahun hampir dua tahun. Ya gitulah perkenalan, Pak. Ya alhamdulillah yeah, yeah. bisa mencapai kedudukan tinggi ya. Memang ya alhamdulillah. Mungkin sekarang ada wamen ya. Wamen itu saya nggak tahu apalah itu dianggap hmm. sebagai. Uh, kalau waktu zaman SBY, wamen itu sebagai yang eh. paling tinggi ya. Tapi yeah, yeah, sekarang yeah. dengan dengan uh, keputusan presiden yang baru agak beda. Yeah, yeah. Wamen itu setingkat menteri jadi sekarang. Oh. belum masih. Yeah. Oke okay. okay, sebagai permulaan, coba Pak Untung ceritakan tentang latar belakang keluarga Pak Untung, apa ah, dari kesehatan atau bukan? Atau... Ya, Mas. Seperti diketahui bahwa kakek saya ini dulu lurah, kepala desa, kepala desa di di, di uh, Suborong, Pasar di Purworejo. Kampung saya. Oh ya. Orangnya keras sekali, jadi. Hmm. Uh, dan jagoan ya, dulu si oh. jagoan, jago silat gitu oh. menurut ke bapak saya juga, jadi memang tapi jarang ngomong ya, ceritanya gitu uh, hmm. namanya ya bos ya, jadi ya yeah. <laughs> jadi ya itu kemudian bapak saya adalah uh, dia masuk ke Kemlu sebetulnya dia uh, sekolah di FK dulu di FK, oh. dulu teman nggak, karena dorongan ekonomi lah ya baru hmm. tingkat 3, tingkat dua dia keluar, nikah, kemudian uh, pindah ke bekerja lah, harus bekerja, karena jangan perang hmm. Jepang dulu ya, jadi yeah, yeah. jadi emang impian dia pingin anak-anaknya jadi dokter gitu pinginnya gitu, cuman nggak pernah bicara nggak pernah disebutkan, oh. cuman kita udah sadar lah kalau, kalau dia gitu. kemudian beliau masuk ke Kementerian Luar Negeri ya dalam penugasan berapa kali keluar Negeri, kita bisa sempat ikut lah gitu ya. kemudian ya saya dan kakak saya uh, masuk ke dokteran dua yang kita tiga, uh, uh, tiga kakak saya yang lain uh, Mereka swasta Ada yang jadi pilot, ada yang jadi uh, travel bureau ya Di penerbangan, pokoknya industri penerbangan uh, Kemudian yang satu dia swasta Dia bekerja sebagai apa? Ya, uh, Interior designer, gitu. Uh, uh, uh, ya, yeah, kayak seperti itu. jadi Apa namanya, memperbaiki uh, tata ruangan. Yeah, tata ruangan. Yeah. Jadi keluarga saya memang nggak banyak. Cuman saya sekarang setelah berkeluarga, saya anak paling kecil. Hmm. kecil. Kemudian uh, saya berkeluarga, saya punya dua anak. Laki-laki hmm. uh, Keduanya -laki Yang satu jadi dokter, sekarang dokter spesialis. Yang satunya di bagian uh, manajemen deh, jadi dia uh, nggak nggak nggak masuk ke dalam kedokteran. Sayangnya itu aja, cuma iya karena nggak ada dorongan dari orang tua kali, <laughs> jadi kita nggak pernah dorong mau kemana. Uh, itu aja Pak. Pak okay. Untung, uh, <tuh> <tuh> pengalaman masa kecil apa yang mengesankan yang masih dikenang sampai sekarang? Waduh. Ya pilih satu dua, yang mengesankan. Lupa semua. <laughs> <Bapak banget. laughs> ya, paling waktu yang paling terkesan ya waktu saya di Swedia kali ya, waktu hmm. ikut, ikut sama orang tua ke sana kebetulan saya SD kemudian sampai SMP di sana. Hmm. Itu pengalamannya ya banyak sih kalau mau diceritain tapi nanti uh, utama lagi ya yang penting cara pendidikannya yang luar biasa ya, mereka di sana hmm. tidak pernah memaksakan kita ke sekolah, tapi kita jadi pingin sekolah gitu, hmm. hebatnya gitu. Jadi, itu sih, <tuh> halaman, jadi yang, ya. ditulis di, yang ditulis di artikel atau di koran tentang Swedia itu benar ya, soal pendidikan. Di Skandinavian katanya keibatannya di situ. Iya, jadi kita itu dikasih kebebasan <tuh> untuk memilih uh, mata pelajaran mana yang kita sukai. Kita bisa selesaikan, jadi misalnya saya di kelas 1 SMP, saya udah selesai kelas 3 gitu Jadi akhirnya saya, uh, pelajaran saya, saya selesaikan sampai kelas 3 Kemudian yang lain-lain yang nggak gitu saya senangi, saya ikutin aja gitu selama 3 tahun gitu ya Jadi diberi kebebasan banget kepada kita, jadi kita kalau Kalau udah selesai, mau ngerjain apa juga terserah gitu ya Ada banyak kurikuler gitu ya, diajarin masak, diajarin jahit Pertukangan apa semua diajarin di sekolah, jadi kita punya keterampilan. Nah, selesai sekolah SMP itu, kita udah disiapkan pekerjaan itu, mau kerja di mana gitu. karena kita pada tahun terakhir itu dikasih kesempatan tiga bulan, uh, kayak magang gitu di perusahaan-perusahaan yang kita suka ya. Jadi mereka menawarkan, kita uh, apa namanya, uh, melamar gitu ke sana. Nah, jadi uh, dengan, dengan keadaan kayak gitu, kita bisa udah siap gitu untuk masa depan tuh udah kelihatan itu oh ya nanti saya SMP mau nurusin ke SMA atau saya mau kerja aja gitu. saya aja nanti nanti dia kasih tahu gajinya segini nanti kalau kamu SMA kamu gajinya akan lebih besar atau segala, gitu -gitu. jadi jelas gitu masa depan tuh anak-anak tuh nggak nggak mikir jauh-jauh lah. -jauh, Root Pak Untung itu bagus ya dibandingkan Indonesia atau negara-negara lain yang Pak Untung kenal. Sistem pendidikan ya, itu. itu memang ya sekarang pun terbukti mereka memang pinter-pinter ya semuanya. Mm. Jadi dikasih kebebasan itu kan mm. jadi mm. Uh, mereka bisa fokus kepada apa yang dia suka gitu. Dan mereka. nyatanya kan memang banyak ahli datang dari dari daerah sana ya. Mm. Di Skandinavia itu kan banyak sekali. Mm. Mungkin saingannya sekarang Korea sama Jepang ya. Mm. Hmm. Tapi kedengarannya Korea sama Jepang malah agak bertolak belakang nggak dengan dengan modal Skandinavia itu ya. lebih, oh, ya, lain mereka di maksa hmm. ya. Ya, ya, ada strengthnya gitu. Ya, nah, ya. Di sana sih ya. jadi di sana misalnya ujian sekolah itu uh, ada sih ada, cuman tidak dipakai untuk kita pindah. Jadi kita waktu diuji hmm. dia bilang kamu mau tinggal kelas atau enggak nih karena kamu ujiannya jelek. Hmm. Terus dia bilang enggak saya mau naik kelas. Oke deh, tapi sebaiknya kamu di yang ambil pelajaran yang ini ini aja gitu, jadi dikasih kalau hmm. uh, oh dia mau itu. Tapi biasanya orang dikasih tahu gitu, saya turun aja deh, dia bilang. Jadi orang di, dari ajarin bahwa mereka tuh harus sadar juga kemampuan. Umumnya kalau dikasih tahu gitu pasti dia dia turun. Tapi nggak pernah ada ujian terus, oh kamu gagal mesti turun. gitu enggak dikasih kesempatan juga untuk kita memilih gitu. Yang saya senang itu, jadi kita hmm. apa lebih banyak apa namanya diberi kesempatan untuk untuk memilih beda banget di sini bang kita semua dipaksa ya. ujian harus ikut nggak lulus nanti entah masuk perguruan tinggi harus ujian lagi apa siapa macam-macam pegawai negeri juga harus tes juga wah semuanya udah nggak kayaknya nggak percaya dengan dengan ujian-ujian yang sana kalau di sana sih cukup sekali aja <tuh> jadi kalau tadi sudah disinggung tentang alasan jadi dokter ya, sekarang kenapa pilih karir di Public Health, kesehatan masyarakat? Ada hal yang memicu atau alasan lain? Mohon dijelaskan, pak. Waduh, itu pribadi banget ya. Pribadi banget. <laughs> ya kalau, kalau boleh di-share, di kalau tidak boleh ya tidak usah. <laughs> jadi sebetulnya ya ini dorongan ekonomi aja ya. Saya selesai dari Kalbar saya kan harus keluar dari Kalbar ya udah di Pak Kakadil udah bilang kamu kelamaan di sini deh Bang ya udah Ber berapa <laughs> tahu saya lima tahun lebih Pak ya 5 tahun oh, ya ya udah kelamaan orang wow. itu tempat kamu ditungguin orang nih ya udah kosongin dunia enggak dura dalam itu orang udah udah pindah hmm. jadi saya ya udah deh Pak saya daftar di mata hmm. saya daftar di Terbang oh. nah, Pak Uh, saya kan masih setahun lagi saya bilang saya mendaftar matang, hmm. rumah saya diterima, cuman oh. saya kan nggak bisa tahu diterima atau enggak gitu ya, jadi saya nggak tahu, jadi saya uh, setelah itu saya iseng-iseng ke sana, saya tanya lagi, saya udah diterima belum? Eh dokter nih, gimana sih? dimarahin, oh. udah tahu diterima kok tidak mendaftar ulang? Waduh, saya nggak tahu kan, zaman dulu gak yeah, hampir, yeah. kan nggak ada HP, kita nggak yeah. tahu dikasih tahu itu kan telepon kayak gitu apalagi di Sunda Duri nggak ada teleponnya. Yeah. Tapi maksudnya kasih tahu ke ibu saya, ibu saya ya, ya mungkin ya nggak gitulah sistemnya saya tahu. <tuh> kita yeah. diem, emang, ya kita diem memang, Yang menghamba diem dia, yeah. di Jakarta nungguin hasilnya maksudnya gitu ya. Mungkin saya terlalu arogan kali. Jadi saya nungguinnya di Sungai Duri. <tuh> nah akibat itu disuruh enam bulan lagi soalnya saya udah, di, udah pindah man, dari dari Pontianak gitu Terus saya ya bilang sama istri saya nih gini deh kita saya kamu kali ini saya kasih tahu aja nih saya nggak bisa jadi orang kaya nih coba kenapa saya mau masuk pemerintahan jadi pejabat saja pasti nggak bisa ada duit banyak daripada kalau jadi dokter spesialis terus istri saya bilang nggak apa-apa ngapain mengukur duit duit sih kenapa kamu masih mengukur duit dia bilang udah nggak usah kamu senang kamu aja ya udah saya bukan seneng nggak saya bilang saya cepat senengnya sih edisnya kan, mata hmm. itu menyenangkan bagi saya. Gitu. Ya, oke okay deh saya ini aja terus saya uh, saya daftar di Kemkes. Wah daftar di Kemkes juga setengah mati tuh orang dari puskesmas nggak punya koneksi nggak punya apa-apa ya senang mati ya. Man. Saya terus terang di sebulan saya dilempar sana lempar sini akhirnya ditaruh di arsip lah ya udah nggak jadi masalah di arsip. Di... Arsip, ya. saya masuk ke bagian oh, ini okay. perencanaannya janet Oh okay. tapi saya dikasih di arsip seru dari dari arsip itu saya belajar saya tahu hmm. saya pelajari perencanaan itu seperti apa kenapa begini apa sih yang dikerjakan ya saya belajar juga pakai bikin rotus apa segala itu saya belajar sendiri gitu. dari situ saya dapat hmm. ilmu saya terus terang uh, Terima lah dikasih kerjaan yang menjob gitu kayak gitu, tapi saya bisa diberi kesempatan tuh untuk, untuk, untuk latihan kerja ya, gitu, saya, sehingga saya akhirnya bisa naik terus lah itu belajarnya dari situ. Oke, okay. pelatuk <tuh> uh, kan di berbagai unit organisasi ya. Unit organisasi mana yang paling membuat pak uh, Untung itu bergairah kerjanya atau bersemangat? <tuh> walaupun-walaupun pengennya pedis ya, pengennya di klinis tapi ini sudah terpaksa terjun ke situ nah kira-kira di unit mana yang bikin bergairah gitu, yang paling semangat yang paling semangat sih kalau ngurusin SDM pak Jadi, no. padahal latar belakang saya bukan manajemen SDM ya, cuman hmm. saya sangat gembira waktu disuruh ke pusrenggun ya, pusat hmm. perencanaan guna gunaan Tenaga, eh, SDM Kesehatan Kemudian habis itu Bang, setelah berapa lama saya jadi kepala Badan PPSDM. Nah, itu emang menjadi satu yang menurut saya sih, walaupun pada saat itu terasanya orang yang bilang bahwa saya dibuang ke sana, tapi saya menikmati, saya malah senang gitu. Biasanya kalau keluar kuningan itu namanya dibuang. <tuh> <tuh> itu di pusat itu kepala biru perencanaan dulu atau setelah kepala biru perencanaan? setelah para biro perjalanan eh sebelum sebelum sejauh sebelum pak. jadi itu adalah uh, jadi gini eh, eh. saya saya eh. pertama jadi direktur rumah sakit di persahabatan pak Oh. kemudian pak Pak Menteri minta saya masuk ke ke Pak Menteri saya masih ingat tuh dipanggil Pak Menteri marah-marahin karena saya nggak mau pak, pindah Pak Menteri siapa Pak Suyudi. Pak Syuudi dia bilang kamu masuk sini dia bilang tolongin saya saya bukan apa-apa, saya senang sekali di rumah sakit karena memang ya hidup saya, ilmu saya dari situ dan... Udah kamu masuk sini, saya. saya perintahkan Ya udah saya nurut lah, perintah beliau masuk Rupanya saya dikasih ke pelayanan dasar, pelayanan medik dasar di puskesmas Ini kalian cocok, Pak untuk sini karena jagonya puskesmas jadi Wah saya apa-apa rumah sakit saya Lepas Itu tetap saya dah dari kerja nah itu yang pertama saya masuk Kemkes apa namanya ya. ya sebagai pejabat jadi saya lebih seneng di rumah sakit daripada di kalau di Kemkes banyak politiknya ya <laughs> Pak Gun tahulah ya, ya. <laughs> ya habis itu baru Pusren Gun kemudian uh, saya jadi direktur kesehatan kerja kemudian hmm. jadi Kapus Bangkes ya Puska hmm. ya, Bangkes ya Buska Bangkes man. baru hmm. jadi Kororent nah, terakhir jadi Kororent terakhir. terus sekjen oh, okay. Terus nggak ya? kepala badan PPSN? Oh, nah, oh. baru abis itu jadi jadi Eh saya jadi staf Ali Menteri dulu sorry. Jadi Dari jadi staf Ali Menteri dulu. Jadi oh. emang jalannya dari bawah. Benar semua dilewatin. Oke. Uh, ini Pak Untung ya termasuk sukses lah dalam karirnya itu di KPMNK. Ya, ya. uh, nasihat apa atau apa yang perlu dinasihatkan kepada yang masih muda-muda itu kalau ingin berkarir di Kemenkes, Walaupun sekarang situasinya berbeda ya, sistemnya mungkin berbeda tapi kan mungkin ada beberapa prinsip yang menurut Pak Untung itu perlu dipunyai lah kalau ingin Sukses berkarir. Wah, itu susah tuh ya. Saya nggak pernah punya <laughs> <laughs> uh, pengalaman aja ya, Pak. Ya, ya, ya, Ma, Gun, ya, ya, ya. <laughs> ya, gini aja. Sebetulnya kita jangan pernah uh, mikir bahwa penugasan itu adalah uh, jadi dimanapun juga, gitu. Semuanya bagus, gitu. Saya jangan pernah menganggap bahwa saya dibuang lah apalah di apa namanya uh, dapat uh, yang uh, kerjaan yang kurang kan ada jabatan jabatan yang yang katakan prestisilah ya kan, yeah, ya takut ya. ya, takut semua karoren itu pasti eselon satu katanya gitu itu kan saya apa Pak Iwan sama <laughs> Pak Bayu nih belum jadi eselon satu tapi emang ya, kayak gitulah uh, apa namanya uh, Uh, itu benar-benar prestisnya gitu. Jadi jangan, wah saya belum jadi karo-karo berarti saya payah nih. Gak usah gitu, kerjalah terbaik di tempatnya dan lakukan apa yang terbaik lah. Jadi nggak pernah nyesel ditaruh di mana kita semangat aja, nggak pernah. Saya nggak pernah ada yang bilang, oh kamu dibuang Oh ya ya, saya, sampai saya baru tahu gitu. Eh kamu dimaafkan Menteri loh, sekarang saya, saya dimaafkan. Kenapa sih saya salah saya? apa tapi nanya, lo nanya aja dulu saya mau nggak ada kan kamu salahnya dulu kamu ini aja dia ya, bilang kurang komunikasi yang kurang ya. Saya ngomongnya jarang, so hmm. aja saya bilang oke nggak apa-apa saya perbaikilah nanti ya. Jadi emang kadang-kadang tuh orang suka bilang, aduh saya dipindahin sini, aduh gue ini job jelek nih, gimana sih gue salahnya apa? ya, Ah tenang-tenang aja kerjain aja dulu. Nanti kalau udah susah kan kita bisa nanya orang. Jadi masih saya. Just duit gitu ya, nggak pernah menunda uh, waktu atau menunda uh, dengan karena ada emosional itu nikmatin aja semua kerjaan enak ya, uh, gitu. Sekarang agak beralih tentang masalah kehidupan secara umum, gitu. Iya, yeah. uh, Pak Untung. <laughs> ya, Pak Untung kan banyak, Pak Kalau uh, Ini berandai-andai. Misalnya Pak Untung diberi kesempatan ngobrol dengan tiga orang. Baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal ya, ini kan berada peran Kira-kira siapa yang mau untuk pilih? Ini ngobrol kayak apa nih maksudnya? Ya ngobrol yang ya ada seriusnya, ada, atau mau tanya atau mau apa lah gitulah. Saya paling nggak saya sih nggak banyak ya. Saya ngobrol sebetulnya sama almarhum. Paling saya paling senang ngobrol sama Pak, Pak Broto almarhum ya. itu guru guru saya lah. Saya banyak mencontoh cara beliau berpikir apa namanya, menyelesaikan masalah ya. Itu luar biasa menurut saya. Sayang ya Covid lah mengambil ini. Cuman maksud saya ya, beliau ini sangat, apa namanya, membawa apa, cara hidup saya ke arah yang benar tuh menurut saya banyak. Yang tadi saya sampaikan kerjain aja dimanapun dia berada juga, kerjain aja sebaik-baiknya. Dan orang akhirnya mengaku bahwa memang Pak Broto itu hebat. Cuman itu beliau aja sih, kalau yang lain-lain saya tuh bicara dekat, saya nggak gitu... Uh... Yang kedepan, kedepan <laughs> yang tahan menggali sesuatu atau apa. Uh, Jadi betul bukan saya masa ingin, Saya pingin bicara sama Pak Menteri ini, nih, Pak BGS ini hmm. sangat menarik. Deh. Cara mikirnya kan agak uh, di luar jalur kita ya, maksud ya. saya. Dan beliau bukan orang kesehatan, tapi bisa masuk dengan berbagai pemikiran. Saya ingin ngobrol sama beliau sih sebetulnya. Mm -hmm. Tertarik juga dengan kehidupan yeah, yeah. susah nih apa kesempatannya. Cuman ya itulah, saya sangat uh, tertarik dia berpikirnya dan cara kerja dia yang luar biasa. I, apa namanya, uh, hampir sama dengan Pak Agus Matowid. Ya apa sih, Menteri Keuangan yang dulu ya Gak ada capeknya gitu maksudnya, gimana. <laughs> Itu saya mencari tahu tuh gimana obatnya atau beliau padahal bukan orang kesehatan ya, tapi hebat. Satu lagi Pak Betul. Wah satu lagi ya? ya, ya. ya? <laughs> menarik soalnya pilihan-pilihannya menarik, jadi saya pengen tahu juga. Aduh siapa ya? Hmm. <laughs> Yang saya kenal ya? Eh, iya, iya. Siapa aja? Siapa ya? Ingin juga ngomong sama ini ya. Apa namanya? Uh, siapa? Gates. Uh, oh, Bill Gates. Bill Gates ya. Hmm. Karena dia juga gitu. Saya ingin tahu aja cara mikir dia kayak gimana gitu. Bisa sampai ke situ ya. Dan usahanya emang dia filantropis yang hebat banget. Dia walaupun kaya tapi dia ngasih uang banyak sekali gitu. untuk, untuk... Ingin tahu juga gimana sih orang bisa begitu orang kaya kan banyak, cuman ya yang se kayak dia susah banget gitu cari berapa miliar, berapa ratus miliar dolar ya sembahkan, itu kan luar biasa hmm. ya kayak gitu-gitu itulah, tiga <tik> orang mau dicari dapat <tik> <Sampai> bisa ngomong <tik> <tik> ya siapa tahu nanti ada ada kesempatan kita tidak tahu <tik> ini kalau kita apa bisa meniru Pak BJ Habibie Presiden Presiden beliau ya. kan membuat film tentang apa bisa dengan Bu Aynun Habibie itu nah. ya sebelum meninggal itu untuk untuk nah. peninggalan kalau Pak Untung punya kesempatan membuat film tentang kehidupan Pak Untung itu kira-kira temanya apa itu Pak Untung <laughs> ah, susah ya jadi ya Temanya apa ya? Uh, ya Bekerja sajalah Nanti rezeki datang sendiri gitu ya <laughs> Gimana? Rensi hidup saya itu ya Kita mm. melaksanakan yang terbaik Untuk membantu orang lain Mudah-mudahan itu bermanfaat Dan uh, nanti manfaatnya Insya Allah juga, Saya rasakan itu kan biasa Allah, kalau kita kasih baik ke orang Orang pasti balikin lagi ke kita ya mudah keluarga kita bisa. Jadi kalau mau itu sih, ya susah ya. Saya kan nggak sepopuler kayak Pak Abi dia, sebenarnya. ya Kalau maksudnya, mau melihat, ya. uh, hmm. kalau mau lihat, ya saya senang melihat orang-orang yang bisa membantu orang lain dengan uh, apa namanya, dengan seluruh kekuatan dia gitu, dengan, dengan semua sumber daya yang dia punya. Ya yeah, dan dia tetap bahagia. Itu yang hmm. itu yang saya ingin. Uh, apa namanya, uh, bikin apa namanya, menyebarkan itulah ya. jadi kita jangan selalu mikirin, waduh saya ini uh, sengsara aja tapi gimana kita bisa bantu orang lain sehingga, ya kalau bantu kan belum tentu kita dapat apa-apa dari situ, tapi kita bisa dapat yang lain yang, yang lebih baik mungkin daripada apa yang ada. Kalau, pra, kalau saya prinsipnya itu, itu ya kalau bisa di film kan ya itu. jadi orang jangan terlalu ngeluh apa-apa minyak goreng, ada ribut kita ya. cari yang lain Masa. minyak goreng aja tak sampai kayak begitu antri-antri Atri itu kan mencerminkan apa ya uh, terlalu cepat uh, berini ya apa namanya bikin gaduh gitu ya terlalu cepat untuk menjadi gaduh gitu atau kisruh atau bikin jadi bingung, padahal kita kan hidup kita masih panjang, masih banyak uh, alternatif yang kita bisa gunakan, bukan hanya itu Oke, okay, uh, untung uh, selama ini sampai sekarang. Apa kesalahan paham orang tentang Pak Untung? Ya, orang mikir, saya orangnya galak, Pak. Itu aja. <laughs> Jadi, saya merasakan sekali. Sekarang, kalau saya minta, orang tuh kalau mau ketemu saya, kayaknya takut dimarahin. Emang mungkin saya mukanya muka marah. <laughs> saya <gak> tahu. <laughs> Tapi saya menyesal, mungkin mungkin karena saya berusaha untuk tidak memberikan apa namanya uh, apa, raut muka yang, yang menyenangkan ya dan selalu kelihatannya kayak marah tapi sebetulnya bukan marah saya, saya inginnya uh, cepat dijalankan kemudian aman bermanfaat efisien ya kayak gitu-gitu biasa lah biasalah ya yang apa yang yang diinginkan oleh oleh uh, semua orang supaya masyarakat juga pelayanan lebih baik cuman karena Modelnya mungkin saya agak keras gitu, ya. itu aja. Tapi saya menyesali terus terang. Hmm. Saya sampai gak enak gitu kalau datang. Oh, saya takut dimarahin Pak Utoh. Gitu. Ini hmm. sudah bukan saya tidak menjabat lagi mau marahin anak. <laughs> <asli>. Datang datang, <laughs> datang aja tempat saya ngobrol-ngobrol aja. Okay. Itu aja Pak. Ya. Saya okay. Terima kasih. Uh, Pak Utoh selama ini apa pernah mengalami kegagalan? Dan gimana mengatasi kegagalan tersebut? Ya, gagalan sih iya Pak ya. Saya kan ada misalnya, uh, saya, uh, ya banyak sih ya. masih saya usaha untuk menyusun suatu, apa namanya, uh, katakanlah kebijakan atau apa. Tapi nggak disetujui oleh pimpinan, nah itu kan gagal gitu. Cuman hmm. ya kita berusaha untuk cari. Ada juga saya gagal mungkin dulu Pak saya pin masuk juga sama dengan Pak Gud tuh di North lain saya gagal. Gagalnya karena saya nggak bisa tinggal di luar negeri sendirian Pak, oh. <laughs> jadi, jadi susah saya akhirnya ya gagalnya di situ Apa namanya, saya nggak masuk, nggak terusin lah ya. sebentar, sebentar saya dimarahin sama WH, WHO WH, sekarang sebelumnya saya itu <laughs> tadi nggak apa-apa lah saya sekolah dalam negeri itu kegagalan saya besar banyak di pendidikan ya. hmm. saya uh, saya lebih senang kerja daripada uh, ikut pendidikan itu aja kalau pendidikannya kayak kerjaan nah itu menarik ya. kebetulan UGM menyediakan apa kelas jauh saya nggak usah ke Jogja ada yang di Jakarta dan kebetulan saya juga jadi apa namanya disuruh ngurusin Uh, apa namanya, uh, pelaksanaan pendidikan itu, jadi saya kayak rasanya kayak kerja kan, tapi saya sekolah gitu. Pak Untung ngelola, ngelola juga nah, gitu iya, saya ngelola oh. pendidikan yang di Jakarta pak oh. waktu itu Pak Latsono Prof Latsono bilang, hmm. gimana kalau ada yang Jakarta, tapi mesti ada yang ngelola ya saya aja yang ngelola saya bilang. <laughs> dan saya ikut, ikut, ikut jadi mahasiswa juga, jadi oh. enak jadi rasanya kayak pagi saya kerja di IKNKES Uh, sorenya, saya di pengelolaan eh, men ya. Sampai akhirnya, sekarang diambil alih semua, sih, karena katurannya nggak boleh. Jadi, hmm. Apa namanya, kita keluar dari kampus ini. Oke, menurut Pak Untung, sifat atau karakter orang seperti apa yang Pak Untung sangat hargai? Gitu? Orang yang... Uh, yang, yang saya belum bisa sampai sekarang <laughs> yaitu itu mendengarkan dengan baik pak orang yang bisa mendengarkan dengan baik kemudian memberikan apa namanya setelah dia menganalisis dia memberikan uh, jawaban dari karakter yang memang uh, apa ya yang tidak cepat mengambil keputusan itu ya tapi dia benar-benar matang itu dalam dalam Nah ini yang saya sampaikan tadi, almarhum Pak Broto itu mengajarkan saya untuk begitu jangan terlalu cepat mengambil keputusan Jadi uh, lihat dulu uh, ada berapa aspek yang mesti kita lihat sebelum kita mengambil keputusan ini uh, saya terus tidak ngambil itu yang membuat karakter saya jadi, walaupun saya bilang nggak mudah gitu ya, mendengarkan orang terus-menerus Ya, alhamdulillah selama uh, bekerja ya saya manfaatkan dengan cara itu Saya dengerin dulu Nah saya senang orang yang mendengarkan dulu baru dia bicara uh, Kedua ya karakter orang yang suka menolong orang ya hmm. Membantu ya uh, Banyak orang kaya sih Cuman yang membantu orang ke, itu gak banyak ya Menurut saya Uh, ya kalau bantu-bantu hanya cuman ngasih apa namanya zakat atau apa itu memang kharisman agama. Tapi kalau lebih dari itu, nah itu yang hmm. saya yang luar biasa. Ya. Saya ngeliat banyak ya. Saya Almarhum Bani itu kemarin juga beliau hmm. juga banyak sumbangnya. Saya baru saya kaget karena dia meninggal gitu. Saya lihat kok bayang punya orang pada uh, melayatnya selain beliau bos besar juga. Tapi saya tanya-tanya loh -tanya, ini kok ada LSM eh, pada segala hmm. ya, rupanya dia bantu. Jadi dia memang banyak memberikan bantuan pada LSM-LSM saya saya Pak. Jadi emang dia manfaatkan uh, sumber dayanya untuk kebaikan orang banyak itu itu karakter yang baik. Saya. gitu loh pak. <tuh> <tuh> eh, pak untuk kalau sekarang kan pasti ya saya tidak tahu pastinya. Eh, pak untuk kan mungkin tidak sesibuk waktu sebagai sekjen gitu. Ya. Kalau uang bukan faktor, inginnya itu waktunya dibangunkan untuk apa lagi? Kalau bisa jadi, ini lebih banyak main ide. Ya. Oh, saya masih pinginnya ini. Ini gitu, kira-kira apa ya? Sekarang sih, banyak kerjaan. Saya oh, banyak kerjaan. Saya belum ya, karena kebetulan ditaruhnya di uh, hubungan luar negeri. Ya, sekarang saya ini oh. jadi. Uh, banyak sekali pertemuan pertemuan uh, apa namanya uh, luar negeri ya, karena uh, G20, G20 apa segala nih jadi emang uh, saya bantu aja di sana untuk melihat uh, kalau ada yang nggak sesuai gitu bantu-bantulah bantu -bantu. dan banyak sekali WHO apa segala kan banyak sekali selain juga ada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan teknologi hmm. dan dua tugas yang saya ditempatkan di sini saya tadinya nggak di situ, cuman nggak tahu gimana Pak Sekian minta saya ke sana, ya saya hmm. ikut aja Saya nggak, saya ya seperti saya sampaikan gitu, tadi saya nggak pernah nolak kalau ditugaskan di mana aja Saya sih terima aja hmm. Walaupun orang bilang, wah nanti ini uh, susah dapat credit point apa segala, hmm. nggak jadi masalah lah. Nanti kita buat credit point sih, bisa dicari ya, Sekarang di KenCase itu agak lain benar Pak Gun hmm. Jadi jabatan itu hanya tinggal s 12 2 aja kan Terus ya, ya, ya. itu sudah hilang. Jadi, semua jadi jabatan fungsional. Jadi, yang kita cari itu adalah angka kredit. Kalau angka hmm. kredit dapat, ya, kita udah tenang. Sekarang ada sistem lagi, baru hmm. lagi itu dengan ya sistem kredit juga. Jadi, tiap hari kita dimonitor, kinerja kita, apakah hmm. uh, dilaksanakan atau janji kita terhadap itu. Kemudian, kalau kita memenuhi, ya, kita akan dapat tunjangan jangan kinerja hmm. ya nah, lumayan sih besar itu lebih besar dari gaji soalnya oh jadi pak. sekarang oke okay, oke okay. jadi sekarang pak Untung juga terima itu ya jangan kinerja itu itu iya terima oh. pak terima saya uh, ya lumayan lah gitu sih hmm. jadi kalau kita, dulu kita kan SPJ melulu ya, sekarang dari sih nggak lu ya <laughs> darah tercover dengan, ya gak, gak tercover semuanya, cuman ya lumayan ya, ya. lah daripada hmm. tidak sih saya cukup lah kalau untuk ya, jualan ya. negeri sih kita terpenuhi semua hmm. uh, kalau Bu Untung itu teman kuliah ya? iya, teman hmm. kuliah dulu uh, dia lulus duruan tapi lulus setahun di atas saya dia angkatan dia atas saya Iya, ya. ya, cuman umurnya sama, mas ya. Jadi, oh. saya kan terlambat masuk, dia terlalu cepat masuk. Nah, itu ayah gitu, hmm. <laughs> ketemunya di tengah-tengah. Eh, -tengah. <laughs> uh. okay, saya uh, Pak Untung ingin dikenang sebagai apa, ya? Kalau semua orang kan pasti apa sejarah apa yang ingin ditinggalkan? Kalau sekarang belum tercapai ya masih ada waktu untuk membuat <tuk. sejarah. gitu-gitu-gitu. Nah sebetulnya sih udah mudah Pak Sesi. Uh, kalau waktu saya dihentikan itu teman-teman ya, itu menyatakan saya itu seperti apa sih tukang masak ya chef. Jadi meramu semuanya, kemudian memasaknya supaya jadi, gitu aja. Hmm. Jadi dia nyatakan saya sebagai tukang masak lah. Hmm. Nah, itu, itu julukan saya sama anak buah waktu itu. Hmm. Hmm. Apa yang saya ini kan tadinya memang, saya ini tidak uh, mengambil jalur tidak pensiun itu karena saya ingin menjaga apa yang sudah dibuat di Masa lalu supaya saya jalan, ingin lihat juga kita hasilnya kayak gitu, kita menjaga lah, melihat bagaimana sih prosesnya yang dulu kita buat, sampai sekarang Ya memang kita lihat ada banyak perubahan ya, jadi ya, ya masih digunakan sih menurut saya sih, ya, apa yang kita buat waktu itu masih dilaksanakan sampai sekarang Itu aja sih saya lihat dia ini ya, apa namanya, wah ini nanti bilang ria lagi kayak kita <laughs> saya nggak mau ceritalah lah apa yang saya udah hasilkan Sebetulnya hmm. ada sih, cuman gak, kalau diceritain gak enak saya rasanya Karena ini kan kerja rame-rame ya Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. uh, Kita buat juga rame-rame yang, dari yang kecil sampai ke profesor itu kan kita gunakan Walaupun ide awalnya dari dari saya Cuman maksud saya ceritain ini yang buat saya gitu kan nggak aduh saya, Kalau di, di uh, semua perjalanan saya, saya sih itu dan bagaimana prosesnya sampai sekarang kok masih diterima, ya itu yang saya syukuri gitu. Pada, berarti apa yang saya buat dulu ke, uh, memang bermanfaat, itu aja sih Oke, okay. ya. uh, apa hobi Pak Untung? Selain kerja gitu-gitu, hobi apa yang dilakukan? Saya hobinya olahraga Pak sebetulnya ya, jadi saya senang jalan pagi lari pagi gitu hmm. uh, ini kan saya di operasi juga karena saya agak sulit jalan pagi ini karena hmm. uh, ada penyempitan hmm. di tulang belakang ya, jadi minta di apa namanya dihilangkan penyempitannya sehingga saya bisa oh. lari lagi ya alhamdulillah kayaknya sih uh, ada perbaikan sekarang terasa saya bisa lari bisa hmm nah ini walaupun ya sekarang lagi recovering Oke. Kira-kira kalau setelah pensiun nanti Pak Untung ingin ngerjakan apa Pak? Ngisi waktunya dengan apa? Ya paling jadi konsultan lagi Pak. Iya oh. <laughs> yeah. sekarang kan nggak boleh jadi konsultan karena masih ASN dan sipil lebih nanti ya. Jadi uh, Awalnya memang gitu, jadi saya sebetulnya ingin jadi konsultan terus, cuman e, anggarannya tidak tersedia, jadi MPS tidak bisa. Pada saat itu ya, beda dengan sekarang. sekarang tuh menterinya bisa e, nyawa konsultan banyak pun e, Tapi waktu saat itu menterinya kebijakannya bukan di situ, jadi nggak hmm. bisa jadi konsultan. Saya jadi, hmm. saya jadi memperpanjang itu ya untuk jadi konsultan, tetap menjadi konsultan. Alhamdulillah dimanfaatkan lah Uh, apa hal unik tentang Pak Untung ini yang yang mungkin bisa apa sebagai pelajaran juga untuk orang-orang? Aduh, ini apa ya? Saya cerita waktu saya di <laughs> uh, saya di Paloh aja mungkin sama juga. Oke, okay. <laughs> ya, menarik itu mungkin. mungkin. Menarik ya. <laughs> Jadi uh, saya tuh uh, waktu lulus tuh. Pasti kan ada uh, dokter yang udah senior datang menciptakan bagaimana hidupnya gitu ya salah yeah, yeah. Satu yang pernah ke daerah usia menciptakan bahwa dia dibayar dengan ayam Oh iya yeah. iya nah, yeah. yeah. nah, Saya seneng banget Tapi saya di, di, di taluh itu nggak pernah dibayar dengan ayam nih Nggak pernah sampe <laughs> Udah setahun nggak pernah ada Tiba-tiba datang orang bawa ayam dia minta berobat, mas saya mikir nih dia nih kesempatan saya dibayar ya, ayam, atau di kayak ayam. Oke, terus dia ada dia berobat, selesai berobat, terus dia bilang, berapa? Pak, ya dulu kan cuma seribu lima ratus yang kita ya, ya. tatek lah, dengan ya, obat full, seribu lima ratus. Oh oke. Terus dia tanya, Pak saya mau nanya kalau bapak beli ayam sekilo berapa? <gulau> oh sama saya, cuma dokter, ya bapak berapa sekilo? Ya saya bilang ya uh, seribu pak saya bilang sekilo oh iya sama deh di pasar oke okay. terus gimana ini ayam dua kilo pak <laughs> Sila, ini untuk bapak deh tapi kembalin lima ratus rupiah ya udah saya mesti kembalikan lima ratus rupiah <laughs> tapi dapat ayam ya itu suka duka di di apa namanya obatin orang di pendalaman tapi saya suka itu pertama kali dan terakhir kali saya dibayar dengan ayam habis <laughs> orang pakai uang terus nah, gak bayar. <laughs> ada yang nggak bayar juga. Bang. Kalau oh, <laughs> ya tidak, tidak. Kalau utang nggak ada ya. Utang banyak pak. Jadi saya <laughs> pengalaman lagi nih waktu di Sungai Duri, saya banyak orang berhutang pada saya kan. Jadi saya waktu itu pindah, saya belum tagihin. Banyak hmm. sih, sampai, ya, saya cerita sampai jutaan lah ya, puluhan juta malah, kalau oh. boleh. <laughs> Jadi, saya habis duit di Jakarta, saya balik lagi ke sana, pengen narik utang-utang saya, kan. Saya hmm. ke sana, semua biasa lah, lupa <tuh> bayar. <tuh> Tapi yang menarik, saya ke sana, terus orang, -orang bilang, Eh, Pak Dokter udah datang, dia bilang, ayo kita udah 6 bulan nih, kagapin dokter lho. Dokter pengganti saya, mana di saya bilang, mana. Jadi, saya ke puskesmas, saya ajak dokternya pergi ke pasar, kenalin, ini dokter yang baru. Oh dia, dia sering minum kopi tapi gak pernah bilang dia dokter <laughs> <laughs> udah ya sana, bayar utang saya, saya Bayar, <laughs> akhirnya pada bayar Oh udah ada gantinya, dia mikir karena gak ada dokternya, jadi saya akan balik, gitu Jadi dia gak bayar-bayar, utang saya pas <laughs> Tapi utangnya ya, kaitan dengan yang lain lah, bukan perhubungan atau praktek, praktek sih, saya baik Mana ada lain, dagang, itu oh. oh ada bisnis bayang. juga? Ada bisnis lah oh, okay. punya kebun teh di sana. sekarang masih kan? Oh udah nggak hilang pak, udah udah udah enggak lagi. Udah saya serahkan kepada mereka, saya hit, no. saya wakafkan ke hmm. sana itu. Gak mungkin lah saya juga mesti ada di sana terus. kan punya kebun pak mesti nempel yeah, yeah. gitu. Oh nggak dijual orang. Eh yeah, pam yeah. uh, tuh. Pertanyaan apa yang belum saya ajukan untuk ingin ditanya <laughs> Nah ini yang susah nih Apa ya Ya boleh tanyakan tentang uh, Apa ya Saya sih ke masa depan saya pak ya Ya, ya silahkan silakan cerita uh, Betulnya saya sih pinginnya saya bisa ngelihat Cucu-cucu saya nih jadi Orang-orang uh, yang yang bisa uh, memberikan sumbangan banyak pada masyarakat itu ya keinginan hmm. saya sih kalau bisa ya cuma saya nggak tahu usia kan yang punya, Allah ya kita cuma yeah, jalan. Yeah. Hmm. ya mudah-mudahan kalau dikasih kesempatan ya alhamdulillah lah, bisa ngeliat itu saya nikah atau apa, -apa yang itu luar biasa hmm. ya sekarang kan cuma itu aja hidup kita kan, mau apa lagi anak kan udah jadi semua enggak hmm. <laughs> nggak ini lagi kita nggak usah kerjainlah yang mereka cari sendiri mas. itu sih uh, impian saya kalau ditanya, impian saya oh ya. apa nasihat Pak Untung untuk anak-anak lulusan SMA yang bikin jadi dokter atau tenaga kesehatan ya <susuk> saya sih nggak pernah uh, mendorong ya karena mesti diketahui bahwa profesi dokter itu itu mulia banget dan sulit dicapai gitu, menurut saya untuk menjadi dokter yang baik. saya agak kecewa juga melihat teman-teman atau adik-adik gitu ya yang jadi dokter cuman kerjanya tuh nyari uang aja gitu ya misalnya saya. pintar sih mereka, saya nggak bilang. Terus kepintaran ini mereka ini yang dimanfaatkan untuk cari uang kan. Ya. Misalnya ada orang yang praktek satu pasien itu bisa 1,2 gitu, menurut gitu, saya aduh mahal bener ya apakah dia ya saya yakin sih dia pasti memberikan tapi orang-orang udah denger gitu aja dah aduh mahal bener saya males jadi kesana saya ngerti sih dia uh, meningkatkan uh, tarifnya karena dia ingin mencegah supaya orang jangan banyak nih, berobat ke dia gitu udah kewalahan gitu ya kerja sampai jam 2 pagi lah sampe tiap pagi. cuman apakah dengan cara gitu gitu meningkatkan tarifnya gitu sampai berapa kali dari dari belajar ya, lah, saya tahu. Jadi saya pinginnya kalau jadi dokter ya jadilah dokter banyak sih sebetulnya dokter-dokter yang memang dia pingin nolong orang. Kalau pingin nolong orang ya nolong aja bener gak usah jadi pingin apa namanya kaya. Kalau pingin kaya emang susah ya. ya tadi awalnya saya bilang sama istri saya saya nggak bisa bikin kamu jadi orang kaya nih karena saya jadi pegawai negeri, apa ikut jabatan kalau mau jadi kaya ya, saya mesti jadi dokter spesialis itu sudah menantang di dalam otak saya jadi, emang pasti pendapatannya lebih banyak daripada kalau kita jadi pejabat atau atau kerja di, di kementerian lah. jadi, itu ya Alhamdulillah eh, eh, saya bisa melewati masa-masa itu ya, sudah selesai jadi, eh, sekarang tinggal bagaimana ya adik-adik ini, kalau bisa ya, jangan jadi kalau mau jadi dokter, dokter yang benar lah Ya, yang memang niatnya untuk nolong orang ya, saya yakin banyak kok yang kayak gitu ya mudah-mudahan yang sedikit itu bisa berubah juga jadi yang, eh, ke arah yang banyak untuk uh, apa namanya lebih banyak pada menolong orang dibandingkan dengan dia hanya menghentikan diri dia untuk puasan uh, material. Uh, itu Pak Gun ya ya ini uh, pertanyaan terakhir ini uh, ribut di Kemenkes itu kan lebih kecil daripada rewardnya ya apa namanya penghasilannya lah, kalau di Kemenkes itu lebih kecil daripada kalau jadi spesialis ya. nah, padahal Kemenkes yang perlu juga ada dokternya tidak yeah. nah kira-kira gimana uh, strategi Pak Untung kira-kira saran-sarannya supaya rekrutmen untuk di kemenkes itu juga yang terbaik, Pak. Oke. Ya, uh, sebetulnya sih nggak. kalau sekarang sih nggak kecil-kecil amat, Pak. Ya, oh, enggak, ya enggak. Enggak. ada banyak uh, apa namanya. Kalau jadi pejabat, uh, banyak sekali, banyak uh, yang didapat dari tuk ini. Lumayan besar ya, oh, okay. menurut saya. Jadi, dia uh, memang kalau ngandelin. SPJ eh, SPJ sekarang sih dikit sekali karena memang uh, jauh sekali dibandingkan zaman normal kita dulu. <laughs> nah, sekarang sih kecil sekali. Jadi dia dari dapat dari tukinya lumayan. Nanti ada juga dari dari tempat-tempat lain yang bisa sesuai dengan kemampuan dia untuk bekerja bisa disewa gitu. Uh, nah uh, kalau dibilang tapi untuk jadi benar-benar wah sultan ya memang nggak bisa lah, bisa ngalahin spesial spesialis itu kan unlimited ya mereka yang dari pasien kesanggupan uh, membayar aja uh, yang ditambahkan kalau ininya sih, apa namanya sumber dananya kan unlimited kalau kita udah disenangi orang ya pastinya uh, dia mau berapa aja dia akan bayar oke okay. Pak, uh, kira-kira Pesan apa yang ingin Pak Untung sampaikan kepada nanti orang-orang yang melihat video ini? <laughs> <laughs> kalau kita membuat film kan mahal Pak, Ibu, Pak Untung. Jadi dengan video ini kan itu kan bisa di Youtube kan bisa lama juga itu. Ya, itu bisa ya, banyak mencakup ya, kalau orang banyak. Nah kira-kira pesan apa? atau Ya pesan-pesan apa? Ya pesan saya kepada <laughs> semuanya. Ya kita menjalani hidup kita tuh dengan sebaik-baiknya. Bekerja sesuai dengan uh, apa yang diberikan sebaik-baiknya juga. Jadi dengan cara gitulah kita bisa mendapatkan karir yang bagus, dapat uh, penerimaan masyarakat yang bagus dan mudah-mudahan dia ya, mendapatkan juga rezeki yang bagus. Ya. Menurut saya rezeki kan gak hanya uang aja tapi yang, yang banyak yang lain-lain juga. Oke, jadi menurut saya selama kita niatnya itu sih uh, saya yakin uh, masa depan kita akan baik. Jadi saya selalu Uh, menyatakan ke anak buah saya, saya Pak Gun duduk bos ya. Jadi, kita nggak <laughs> pernah. Ya, jangan kerja karena uang, tapi kerja karena memang itu tugas kita. Kita selesaikan. Hmm. nanti uangnya akan datang sendiri. Kalau kita uh, ingin cari uang, nah, itu pasti dekat dengan uh, penyalahgunaan ya. integritas. Kita akan hilang. Jadi, lebih baik kita kerja aja. Nanti kita lihat aja hasilnya kayak apa. Ya biasanya sih cukup memadai kalau saya sih ya, pengalaman saya walaupun apapun juga pemberian kita bersyukurlah pokoknya bisa uh, hidup sampai sekarang dengan, dengan baik itu aja Pak sarat saya, saya Pak ya. okay. jadi just do it <laughs> do it the, the right thing <laughs> uh, terima kasih sekali Pak Untung, satu kehormatan bagi saya ini sama-sama Pak bagi saya juga okay. Pak. Terima kasih, terima kasih kita akhirnya sampai sekian. Sampai nanti kita ketemu lagi. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Oh ya, kita. Ya, terima kasih.